Salam satu jiwa, salam satu nyali wani. Arema Persebaya Bonek Aremania Bersatu. Berdamai, damai-damai <Sing> saudaraku. Jabat erat penuh kasih sayang. Boleh <Sing> lali lagu nirek. Mang padahal sa apal, padahal lagu apal Berhubung aku demam panggung, demam kamera aku jadi nggak apal guys jadi ini, guys kan uh, kenal ambil Nanu Wijaya Pranata gak? Sopo sih nggak kenal ambil Nanu Wijaya Pranata bahkan bonek se-Indonesia mesti kenal mesti terus yang jendengin Wijaya Pranata Sopo meneh aremania Nanu Wijaya Pranata rasis-rasisi wong, bangsa-bangsa orang setan setane wong lah dan dia provokator orang penggaliannya provokator, rasis kepada rival tapi Nanu wijaya pranata kita Nasuha, di di mana dimana namun wijaya pranata ini Wis intinya wis, berbenah diri sekarang sudah baik Lah kok saiki muncul ada dadang yang ada di dalam tubuhnya arema dimana dadang ini di mata para netizen Uh, rasisme Sa nah, dhewe kok sing jenenge dadang itu ruwet-ruwet ya. Lah Surabaya, nek kubune ba nek dalam uh, bonek, Persebaya iku Ono jenenge Po Dadang. Iku wonge ya rasis. Wonge yo provokator, sing biyen tahu crash, tahu gegeran karo sing jenenge Nanu Wijaya Pranata. Nek kon ngikuti Nah, kalau saya ini ada dadang versi Arema, ya wangnya ya ruwet. Tapi, di sini saya mau tak eh, jelaskan, klarifikasi eh, dadang, dadang Arema. Jadi, eh, mengklarifikasinya mengklarifikasi, sudah minta maaf, sudah jalan sepuluh jadi intinya kayak nawak-nawak kabeh kayak are-are kabeh kayak konkabeh ya wis gak usah mengguling gak usah mencaci-maki, wis gak usah ngilok-ngilokno dadang-dadang-dadang intinya dia wis sudah meminta maaf ya yes, saya diwis sebagai podo kan karena dia menungshon tutup -tutu setan ya podo menungshone habilu minan nas ya ya nyepuro kita memaafkan kekilafannya dadang hanya saja kadang mungkin keplecuk omong atau mungkin salah omong sebenarnya maksudnya tidak menolak bonek datang ke Malang Dadang klarifikasinya tidak, intinya tidak, apa ya, maksudnya tidak menolak Hanya saja mungkin dia memiliki pemikiran gimana kalau uh, bonek datang ke Malang takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Itu klarifikasi dadang, ya yes, intinya ayo sepuluh lah mungkin dia salah ngomong salah ucap walaupun banyak orang yang merasa malu merasa dirugikan bahkan sampai bayu sekat ya itu izin aku seumur-umur izin dari wong malang gara-gara canggapnya datang ya, tapi ya bener-bener ini terjadi intinya saya ini bonek aremania harus bersatu ya ngomong jangan lupa subscribe channel YouTube Ratu Bidang Kari TV jangan lupa like dan komen ratu kita dari TV. Salam satu jiwa, salam satu nyali wani.